Proses migrasi database lama ke database baru belum sepenuhnya tuntas. Proses migrasi data saat ini baru selesai di. Dijad... Oke sahabat desa kembali lagi di channel Lala nih. Kali ini kita akan membahas tentang uh, bagaimana perkembangan pendataan SDGs desa. Mungkin sahabat-sahabat desa, perangkat desa, pekerja pendataan SDGs desa Menanyakan bagaimana proses migrasi data dari aplikasi SDG sebelumnya versi 1.8 Nah di versi sebelumnya aplikasi ini tidak bisa diakses Yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat semuanya Nah Pak Panopik pada beberapa sesi di sarapan SDGs Desa menyampaikan bahwa Data ini akan dimigrasi data dari aplikasi SDGs 1.8 ke dashboard baru SDGs Kementerian Desa.id Oke sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe bagikan kepada sahabat yang lain ya Tersimpan di dalam HP Selanjutnya kita dengarkan penjelasan Gus Menteri terkait Perkembangan migrasi data SDGs Desa Cikidot Meski kita membuktikan memiliki sumber daya data yang cukup Dan bahkan hasil analisis SDGs Desa Untuk penyusunan RPJMD Provinsi Dan Kabupaten Kota RPJMD Desa RKP Kabupaten Kota RKP Desa dan APB desa sudah teruji, namun hingga saat ini proses migrasi database lama ke database baru belum sepenuhnya tuntas. Proses migrasi data saat ini baru selesai dijalankan pada data identitas pendata atau relawan desa, sementara migrasi datanya belum selesai dijalankan. Untuk uh, Penyampaian dari Gus Menteri terkait perkembangan migrasi data dari aplikasi sebelumnya ke dashboard SDGs Nah bagi sahabat-sahabat desa yang masih melakukan pendataan di dashboard uh, yang terbaru itu silakan diteruskan Kemudian di tahun 2022 kita terus melakukan pemutahiran data SDGs uh, untuk satu data, satu data desa